tapi yang perlu jadi catatan sejarah ini yang di nasab bentuk saya ini termasuk Gus yang punya nasab tapi kula termasuk kritik nasab jadi saya ada jadi tragedi meyakini nasab sampai meyakini nak Muhammad ra mungkin lagi itu orang-orang Mindur Yadi, Isra terus diterus si siyah itu selawati nganggep nak Abu Bakar Umar tokoh penggasa tokoh ilegal Mergo yang sangat Ali Ali orang-orang ada sampai saat ini orang-orang ada yang ada Jawa bahkan para kata-kata yang berpahal sama itu tidak kuat yang menutup ke Jawa keberatan banget itu saja yang ada di Jawa itu kuat itu juga ada yang ada di Jawa saya bersandirkan tidak dengan ke Jawa diakoni paling ke tertentu itu saja yang semi-semi diri yang masuk orang-orang mau ngerti ini ya karena kental sekali mereka Ya, mereka berpaham demikian. Nah, Mulai ini terus nganti saat ini, yang ini dua kastabih anda. Jadi yang jadi khalifah, kudus yang berserban hidang, yang kiriya Rasul. Akhirnya jadi tragedi politik. Ini kalau Abu Bakar yang mau makani, Umar yang mau ngakani, Usman yang mau ngakani. Yang diakoni, ahli. Ali, ali bareng diakoni, tak jadi kelompok siat. Terus nganti nah, saat jadi tragedi, paham. Nah, Lalu sunnah sial, ini wini keluar terangkat. Dia nyengat ini pemimpin sing non-haktif. Jadi oleh pemimpin non-haktif, boleh. Non-nasab, ya boleh. Tapi delalah ratau di contoh seng tempat ini, di zaman sejarah, mantan timur Leng dinasti Abbasiyah Fatimiyah, dinasti timur Leng al Yudhian, itu delalah tiran, dinasti sing kau paru-paruan. Terakhir, di saat yang pemerintahane yang atas nama Rasulullah, perilaku ini, kirainan, mata ini gila, wong kurdi dan sebagainya bareng saya isi aquo soal koalisi dari Amerika satu kembeniran tidak dikur, kurba. Artinya itu tadi mulai terus terkenal dari wewerohan di Alstra, ulamul ulama ahad dumi nggak misal, bahwa pertumbahan daerah itu karena paham seorang ulama. Nih ruangan tenan, nih ngajilah tinggi. Pulau anti mati di ngombe pangeran nomku mukor ada turuti kiai sing tenanan. Yumuku muku pengaruh pulau pas-pasan. Kalo lu kepengen seneng kulo ya biasa biasa aja curiga si dek si dek rapopo kedengsi dek si dek rabu kalo lu berboh susah banget nak seneng alat anak. Jadi lo seneng biasa biasa aja, bapak kalo ngasih beri kau tak bareng lo jam kerjo, juran lo seneng mikir popo aman. Wong kalo ngasih gaknya tanggal enam beri kau rapat natal dan kerja kalo brei. jadi tak jono tanggal itu lah. Jadi bareng jam kerja rap bareng jam ngasih. Ada rojihai kan elek ngasih titip titip no. Karena Ketika seorang tokoh disenengi secara serius, itu akan melahirkan tragedi. Berapa orang yang berani mati demi Ali? Berapa orang yang berani mati demi Gus demi Vamsuk Karnoisme, Leninisme, Kalmas, dan sebagainya? Bahkan kebesaran Soekarno telah melahirkan Islam Karnoisme. Seakan-akan ada isme-isme baru di luar isme Quran, isme hadis, isme-isme yang terbaik, katanya terdaftar mutabar Nah, nanti kalau setiap orang ditokoh gitu, idola terus jadi ismu, jadi paham. You know go. Sempat rekona sabar Dari, gak 450, terakhir di Jani, ngono terakhir Jani, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, gak 50, 50, Sultanul 50, pada 50, 50, 50, 50, 50, 50, dari 50, tempat 50, aku 50, wali zaman 50, 50, 50, Jadi 50, nabi 50, 50, 50, bukan keberatan kan yang berus Abdul Qadir ya di sini Abdul Qadir malah tulisan aras <tuh> kabel yang berbeda di semua kemudian saya bau di Natabadir Abdul Qadir mau yasrobu menjadikan ini saya bau di Natabadir yang ini saya bau di Natabadir yang menjadikan ini saya bau di atas ini saya juga ingin ini yang paling mengatakan ini saya mengatakan Tragedi nasab itu tragedi yang panjang. sebab ini nak ulama ujian ulama tenang, mesti tahu perilaku segera simpatik. Bahwa dunia tiba-tiba di gelam terkenal rapati merduk hitam. Mbak Fadol ingat. Rata-rata ulama itu punya satu dua perilaku yang menjadikan tidak simpatik. Karena asobia itu melahirkan tragedi. Mulai dari nabi darah ini Dan ini hadis sohari. Ya Ali, Mughiq Duka Kholin, Mughi Duka Kholin Ali, yang sen seneng kueh tenanan wani mati Yang tenanan nganti liat mata ini Tenang Nak te mata ini mati ini dibatah -tiba ini Kabudutnya Tijina Ali, Kabudutnya tiba Teng Sayyid Hussein Kabudutnya tiba Teng Yang seneng Tijina se se Ali, wani mati nganti saiki Belani Zuriya Ali, yang sahbadi di Khalifah Akhirnya kaum ah orang-orang oh, ngakoni Abu Bakar Umar menghantar saya orang-orang Kiai kiai orang yang berjadir proses. setuju ya kiai, kula ini saya setuju kalau dia masih tokoh-tokoh seperti kuisdur tokoh, -tokoh kaya kusur, kaya kakau, seneng cek kurang ancar. Ini kurang tokoh berani mati surah, anuskata, ber, sana, <tuh -tuh, berani mati, itu berani <tuh> Mengaku anyaran niai itu yang dirakulah, kalau sering mengorak keturunan <tua>. tempatan gitu lah. Dan mengikut ini itu bisa ada obyeknya, satu. Leleko ya, aku ada satu dua belas rupiah, mending keturunan terjebak, malah pengiman, kurang-birang kan. Dengan takdir tani, Rasul wawancu, kau wan tenang, jadi ambil sakrali saat itu, kau wan tenang. Entah, entah, mereka belia jadi Nabi era Isa. Isa uangnya sempurna sopan, uang terkenal lewe, namun agama cinta kasih. Nanti tua berpikirnya kanan, tiga pipi diri. Tapi saking sempurna nih malah dia ke anaknya pangeran. Uang kok sempurna nih uang? Iku Ranulion arah film ane penge pangeran. Wakhir ngelahirna tragedi. Iku uang dianggap <laughs> pangeran. Nabi Muhammad jadi Nabi pakai Isa. Mana trauma beli. Sampai beliau itu, sebabnya bataryanya diketonok gitu, tenang. nak, trauma isa. Sampai Nabi Muhammad biasa di depan umum itu sering diher, ngemil dari seorang seorang. sering niraku iru di depan umum. Gara-gara trauma ketika terlalu suci, terlalu sakral, enggak khawatir dihadap anak pemeran atau pemeran. Nabi sangat-sangat menyesal, nak, terlalu disuci. Nabi Muhammad khawatir, trauma. Enggak. Sampai nabi sering teng pasar, sewong ke komentar nabi kok neng pasar terus na ayat turun, wamaarsang lako bela kaminal mursalina iluna inagung um, layak ulunato amma wayam suwana boh, wijiyeje <tuk> sing <tangan> so khusu mo so ayat 3, nabi mo sama tau dilem pangeran mo ke kilembang aning pasar, kilembong ro pasar, ilainagung um, debi pangeran tau ni nabi ulut suwara kok sing taneju nah, te tang, kiamit ke, ilainagung um, layak ulunato amma wayam suwana boh. Bilas warga. Jadi pangeran tahu nyikati nabi itu sangat sederhana. Aku orang utus para mursalin kecuali mereka yang sering makan pakanan. itu nabi. Jumlah kamal aku nengah pasar. Kau seminggu pengalaman sedang pasar di anak kalau zaman terus jangan bisa nikah. Merkut nabi ini trauma zaman Isa. Daging nabi terlalu suci ganggu. Iya. Kau sama nanti sama. Kiai kiai yang terlalu suci lu wahiro tragedi gara-gara beliau terkenal wali terlalu saklaw wong sak daerah iku nek ora berani iku durawa ning yai lha iku mateni ki pira mergo ra putrane Mbak Iki ora putrane Mbak Iki bakal putrane Mbak Iki dhewe bener Jadi, nah, sabun, lah, itu nafek mung guru-guru Orang non nasabnya delala korong isol bebek, nol lebih itu. Mari perkorel itu. Kemudian lagi morning pasar, malah kalau bukan tiarang, karuan. Miah ini paling kuat rong tahun telung tahun. itu kita asli, asli. Dari ini masalah Indonesia kan nasab, Berilah boneka, tidak mau partai. Ayo, ganti perilaku sosial. Iya, ganti fatwa. Ayo, ganti ganti. Kita nanya ke itu makanya sekarang. Ayo, kompetisi lah kita kompetisi versi dinas. dinasa nanti nasabatlah pikul. Akhirat kita kompetisi cara fair. Ngalim di sini, nasab dora terus istiqomah. Di mereka cara pengiran ya, ayukum kumaksa dulu. Amala, deti Allah, deti Allah, kalau saya tahu, ayat saya lihat dua koma, ayunku masa namala, kita kompetisi mana yang akan, apa, amala, ndak usah saling tuk tu ini ndak anai kiai, kok miayi, itu ndak usah begitu. kita kompetisi ayunku masa namala, amala, toko paling cerdas gak selingkuh, eh, itu ujian pertama ya, siapa yang gede sih, enggak Selingkuh, dia selingkuh. Bagaimana itu? Dia selingkuh -um -um, kekuasaan, dia selingkuh silang agama, ditolong poli politik.